Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karya hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Virgo di bulan September tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan September tahun 2021. Selanjutnya kita mengambil kartu karya pekerjaan seorang Virgo di bulan September tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan September tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di bulan September tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Four of sword, ataupun empat pedang. Secara umumnya Four of sword itu diartikan memerlukan refleksi diri, memerlukan menenangkan diri di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan September tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan. Yang dimana di sini dikarenakan bukan pikiran, efek kelelahan. Dan di sini disarankan kepada seorang Virgo baiknya refleksikan diri, tenangkan diri, refreshing terlebih dahulu agar fresh kembali. Dan untuk support energi ini adalah. Option. making option secara memaking option itu diartikan seseorang yang sudah mata pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang dekat dengan video sendiri dan disini menggambarkan kesehatan seluruh video akan mengalami sedikit penurunan di bulan September tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan saat semuanya sedang terganggu dimana juga di disini dikarenakan kelelahan di dalam bekerja sehingga disini video disarankan untuk beristirahat untuk menenangkan diri untuk refreshing yang di di sini, seorang Virgo sudah memasuki usia di atas 30 tahun, atau bisa di sini dikategorikan orang-orang terdekat Virgo akan memberikan masukan kepada seorang Virgo untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: Duhai Kristus, secara umumnya ya, persis itu diartikan mahir dalam intuisi, mahir dalam spiritual, mahir dalam segala hal, dan mampu mengatasi semua dalam keadaan apapun. Dan jika kartu di persis Kristus kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Virgo, di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mampu mengatasi kesehatan yang menurun, yang dimana di sini seorang Virgo akan melakukan. Di istirahat terlebih dahulu akan menenangkan diri dan melakukan reversing yang dimana di sini dikategorikan seorang Virgo akan didukung dimotivasi orang-orang terdekat serta disini seorang Virgo akan meminta masukan dari orang yang lebih tua agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan untuk keuangannya adalah ego pentakel ataupun 8 poin secara umumnya ego pentakel itu diartikan disarankan fokus disiplin terlebih dahulu maka hasilnya akan mengikuti dan di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo di bulan September tahun akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo telah melaksanakan, telah melakukan kedisiplinan, kefokusan di dalam bekerja, dan tidak melihat hasilnya terlebih dahulu, sehingga di bulan September nanti seorang Virgo akan mendapatkan hasil atas kinerjanya sendiri, hasil yang maksimal keuangan yang maksimal, finansial yang maksimal, sehingga di sini membuat kehidupan akan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu supon ini adalah page of pentang Sejarah Secara umumnya, page of pentang itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Seorang pribod telah melakukan kedisiplinan kefokusan di dalam bekerja yang dimana di sini tidak melihat hasilnya terlebih dahulu sehingga di bulan September tahun 2021 keuangannya akan meningkat hasilnya akan ia rasakan atas kinerja sendiri yang dimana di sini atas berkat doa dukungan dari seorang anak serta keluarga dan di sini seorang pribod mempunyai tujuan untuk membahagiakan keluarga serta anak sendiri dan jika kartu dan kita gabungkan dengan keuangan seorang pribod di sini menggambarkan sosok seorang merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi dalam segala hal mampu disiplin dalam bekerja mampu fokus bekerja sehingga di bulan September akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan serta peningkatan finansial kehidupan yang penuh oleh orang-orang terdekat anak firgo serta keluarga firgo sendiri dan tukar-tukar pekerjaannya adalah Ace of One, ataupun satu tongkat secara umumnya Ace of One itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai ingin mencoba kembali dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Virgo di bulan September tahun 2021 ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini seorang Virgo akan menggenggam satu pekerjaan yang baru yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan karir finansial lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan menemukan satu jabatan, ataupun direkomendasikan menaiki jabatan yang dimana di sini akan meningkatkan keuangan kehidupan Virgo sendiri. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan juga seorang Virgo akan membuka usaha cabang usaha tambahannya dimana di sini usaha miliknya sendiri, yang akan menolong positif kepada kehidupan, karir, pekerjaan, serta finansialnya sendiri. Dan usaha tersebut ia lakukan dan ia kerjakan bersama orang-orang terdekat dan pasangan Virgo sendiri. Dan untuk kartu energinya adalah Queen of Cups. Secara umumnya, Queen of Cups itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang mendekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Virgo akan mendapatkan karir yang lebih bagus di bulan September tahun 2021 yang dimana di sini berkat dukungan doa dari seorang pasangan Virgo sendiri, serta di sini seorang pasangan tidak tertutup kemungkinan. Akan bekerja sama dengan seorang Virgo untuk membangun dan membuat sebuah usaha yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu diakses, kita gabungkan dengan tanda pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan sosok seorang Virgo bersama pasangan merupakan sosok seseorang yang mampu untuk mengatasi, menjalankan, untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang dimana di sini usaha bersama, yang tujuannya untuk mendongkrak keuangan sehingga di bulan September tahun 2021 hasilnya akan sangat maksimal. Mampu membuatkan pekerjaan Virgo lebih bagus, keuangan finansial lebih bagus lagi atas doa dari seorang pasangan dan bantuan dari seorang pasangan Virgo sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah ECOV Cup ataupun 8 Piala. Secara umumnya, ECOV Cup ataupun 8 Piala itu diartikan menemukan jawaban di dalam diri sendiri, tidak meninggalkan ataupun akan ada seseorang yang meninggalkan, dan di disini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Virgo di bulan September tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini digambarkan baiknya seorang Virgo menemukan ataupun memfokuskan terlebih dahulu untuk hubungan asmara di bulan September yang dimana di sini akan tercipta kharmonisan kerukunan kebahagiaan di dalam hubungan seorang Virgo sendiri. Dan nah, di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa saya seorang Virgo yang sedang single akan berusaha mencari jalan keluar, berusaha mencari pasangan, berusaha kembali untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sehingga di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara dan untuk support energinya adalah naik of one. Secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang bibo baiknya fokus kepada hubungan asmara terlebih dahulu temukan jawaban di dalam diri sendiri yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya terutama kepada seorang Virgo yang sedang berpasangan. Dan di sini Virgo yang sedang single akan pergi meninggalkan kesinggalannya, yang dimana di sini ia akan berusaha untuk mencari pasangan, yang dimana di sini naik oven merupakan pasangan yang sudah menunggu, ataupun yang sudah menanti, seorang Virgo yang sedang single. Dan jika kartu The dehiposis kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini, menggambarkan sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang akan mampu menghadapi, menemukan jawaban, akan mampu memperbaiki hubungan asmaranya yang lebih bagus di bulan September tahun 2021 sehingga di sini akan tercipta keharmonisan kerumunan bahagiaan di dalam kategori hubungan asmara atas masukan dan bantuan dari orang-orang sekitar Virgo sendiri serta di sini seorang pasangan sedang menunggu Virgo untuk menjalani hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo itu berada di angka 4 48 81 18 dan 82